Sobat sekalian Fahri punya pacira aquatica varigata nih Tapi udah 3 tahun Pertumbuhannya lama banget nih Sobat sekalian hmm, Sedangkan untuk yang hijau Itu Nggak dirawat pun Tumbuh dengan cepat Banyak sekali cabang yang tumbuh nih um, Supaya cepat gede Fahri mau grafting atau sambung pucuk nih Dari batang bawah yang pacira aquatica yang hijau Nanti akan Fahri grafting dengan pacira aquatica yang farigata Nah pertama Fahri potong dulu nih untuk pacira aquatica yang farigata Nanti bisa jadi banyak karena bisa dipotong tiap ruas Meskipun masih sependek ini, tapi ruasnya tuh udah banyak nih sobat sekalian. Jadi Fahri potong-potong nih, biar jadi seuprit-uprit. Kemudian daunnya memang harus Fahri rela ini, meskipun sayang banget. Cuman untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi, kita harus merelakan daun-daun paciraf harigata ini nih sobat sekalian karena kalau nggak dikurangin daunnya nanti persentase keberhasilan graftingnya semakin kecil karena penguapannya akan terlalu banyak nah dengan dipotongin seperti ini penguapannya akan berkurang nih sobat sekalian jadi tinggal batangnya aja ya kemudian untuk pacira yang hijau varigunduli ini biar tahu rasa karena dia nggak ada varigatanya nih sobat sekalian vari daunnya diilangin semua kemudian dari bekas potongan cabang-cabangnya ini nanti akan varigrafting sama yang variegata nih sobat sekalian nih digrafting satu-satu nih nanti kita ikat nih sobat sekalian Hmm, ternyata agak susah ya karena berlendir jadinya licin Diikat-ikat tuh mau lepas terus tuh Tuh mau lepas terus kan Jadi emang harus pelan-pelan udah selesai kita biarin nih kita tunggu tumbuh tunasnya biasanya setelah dua minggu tunasnya akan tumbuh Nah kalau tunasnya tumbuh plastik yang menutupi calon tunas itu kita lepas nih sobat sekalian dan hasilnya tuh jadi langsung gede kan daunnya cakep banget kan Nah karena Bagaimana ini bisa terjadi karena batang bawahnya ini pacira hijau itu sudah settle akarnya sudah banyak jadi dia memasok tanaman cukup baik sehingga daun varigatanya ini jadi cepat besar seperti ukuran daun pacira sebelumnya yang hijau nih sobat sekalian tuh sobat sekalian berani mencoba nih hmm, mungkin sobat belum punya pacira yang farigata, sobat bisa dapetin di Fahri Orchid gimana jadi cakep ya Oke okay, semoga video ini bermanfaat, like jika suka video ini, dislike aja jika nggak suka, sampai jumpa di video selanjutnya nih sobat sekalian, bye bye.